Oke kali 15 di sini coy. Eh, ini Minirnya padahal juga di sini mantap dah. kali bagi polo kita inget ya. Oke, banyak banget coy. Makanya lagi keren, birunya lagi juga pecah mantap lagi ya. Anggur kurang satu coy ya. Oke, okay. di sini dah mendapatkan kali 10 nih guys. Recap up ya. langsung up langsung dapat sensasional. Memang the best like guys ya. Emak kok banget. Salah langsung gas tip aja. Terdaftar di situs kita dan ya mel santai aja DM Halo halo guys, jumpa lagi sama aku ya guys ya. Aku masih main di sport online ya guys ya dengan bawa modal receh 50.000 ya guys ya. Dan semoga aja pun sini di dikasih profit dengan pola yang terbaru dari kita nih guys ya. Dan ya, semoga aja dikasih mixing atau JP nih guys. Ya. Dan sini aku langsung gaskan aja di bet 2.400 double aktif dan putaran 4 pas seratus ya guys ya seratus um, nih bonek, seratus terboten satu aja guys. Ya. Oke, okay, sini aku mau farming farming banyak dulu guys. Dan yang baru hadir yang baru join nih, uh, yang lupa like, comment, dan sharenya aja cuy. Dan bagi yang belum subscribe bantu bantu dengan cara ya, bisa subscribe juga cuy, bisa subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya cuy agar kalian mendapatkan buat hmm, putaran pola terbaru dari kita atau kok atau updatean terbaru dari channel kita ya gitu ya. Oke. Okay. Di sini aku langsung gaskan aja nih gitu ya. Aku mau farm-farming wine dan saldo kita pun sudah menipis nih gitu. coy sudah menipis. Semoga aja di-up lagi nih gitu coy ya. Semoga aja di-up lagi dikasih skin apa yang ada yang mau komentar gitu. Oke, okay, tinggal lollipop. Oke oh, guys ya. Love ya emang kelas banget nih, baru juga aku berharap, baru juga Erin, baru juga dia omongin langsung dikasih ya. Kita pertama nih, kita pertama. Minimum dua ribu atau sekarang mulai dua ratus empat nih ya. Dan ya, semoga ya cek dikasih perkalian yang mantap lagi like, nih ya. Oke sih, udah mantap nih perkaliannya, udah kali lapan nih ya, ya. Dan dua persen pun ya, kurang satu nih ya, dan kali pun pun juga kurang satu sih ya. Dua belas lewat sini teh ya. Dari dua belas lewat dan aku sama-sama raya, Masih Oke okay, kali 15 di disini teh ya, dan okay, ini ringnya juga di sini Disini mantap, gak kali dua puluh kita ingat yes, ya. Oke, banyak banget, Mama ini teh sama lagi. Ini birunya lagi, juga pecah, mantap lagi ya. Yes. kurang berperasaan tuh teh ya. Oke, okay, disini nanti mendapatkan lima puluh nih hasilnya. langsung aku ya langsung up langsung aku sensasional Memang langsung aku langsung aku langsung aku langsung aku langsung masuknya segitu aja. Terakhir di situs kita Daniel men-scan ATM dan ya, nah tente ya, gunakan uang hmm, lebih atau kena kontrol gitu ya, ya. Jangan menggunakan jangan menggunakan uang kebutuhan kematangan guys ya, jangan ya, deh ya. Oke, di sini kita tambah lagi guys ya kita mendapatkan nasih ya. Dan aku sini bawa modal receh ribu langsung upkan 600. Cap 600 dan semoga jadi kasih lagi. Oke, mantap guys ya kali 6. udah dapet ya dan sini ya putar-putar manja aja guys, ya. putar, putar manja ya aja lagi ya dan aku mau matiin aja nih mau matiinnya mau matiin butarnya. dan aku mau nurunin di putaran 400 ya. 400, ya. 400 ya di pola 70 nih 70 puluh. Okay, kuik ya, ya 70 okay, dua, ya gitu ya nah semoga aja di sini kita dikasih lagi nih ya semoga aja di sini kita dikasih sistem lagi ya nah oke mantap berarti koin yang barusan aku gunakan itu seratus dan tujuh puluh kan ada lagi bukan Zayen ya. dikasih lagi oke dua lagi kan ya. nah, ma tidak mau juga yes, ya kan tiga lo lipat lagi nih guys dan di sini aku masih semangkren hmm, lagi yes, ya masih di prank oke lagi dong Pinggu-pinggu aku udah bisa nih cok, ya Aku saling milah suisi ya. Aku tinggal suisi pun juga udah bisa nih cuy ya. Karena aku disini do profit Udah profit besar juga nih cuy Coba ya nih cuy Model RK model lembapmu ya, Dan langsung up nih Langsung up tuh 600 ribu nih cuy Emang lebes lagi mengkelas banget nih situs kita nih Langsung gas lagi cuy ya Oke listongnya sini pecah Dan oke okay, tidak ada tambahan lagi nih Tidak ada tambahan ya masih putar-putar kayak -putar gitu aja pecahannya dan masih kurang nih nama gitu ya kita penjelangin penjelangin dan ya ya masih kurang aja ya Namanya juga manusia pasti banyak dikasih lebih malah minta lagi gitu ya <tik> oke lagi dong hmm, pasti sini anggur juga pecah di sini oh, oke bapaknya juga pecah dua lipat tuh ya Gololipop mulu nih coy. Enggak eh, gololipop mulu kan belum dapat lagi kita, ya ayo dong, mon -bon. Mana nih, guys? Cukup segitu doang, coy ya. Aku berharap sih next ini ya. Ha ha ha. Berharap aja ya, cuma harapan Tapi kita tidak dikasih, coy ya. Cuma dikasih profit segini doang. Tapi enggak apa-apa, Yang bisa makan enak aku hari ini, coy ya. Sisa 17 seteng nih Dan 17 seteng ini buka, hmm, Masih belum juga Coy Taldo kita pun masih tetap segitu-segitu aja Coy ya Masih tetap segitu-segitu aja masih aman berarti ya yes ya. Masih aman nih ya. Ayo dong lagi Coy ya. Masih menunggu Menunggu dan menunggu nih Coy Oke semangat pecah Mantap Atalnya itu pulang Coy Oke Aduh, coy. Ini benar benernya memang sekali mau ngasih dikit teman-teman, coy. Cuman memang mau sekali doang nih nama ini. Mau mau lagi ngasih, coy. Enaklah eh, putarannya dapat dapat dapat lolipop. Lolipopnya loli, loli, loli, cuma dua-dua mulu, coy. Oke, di sini putarannya sudah habis ya guys. Ya, sudah habis di 70 plus tadi ya kan. Aku mau main bola aja nih, guys. Main bola ke sekitar 20 lagi, guys. Semoga aja aku dikasih nih ya dan lagi teman-teman nih teman-teman aku saling rombongan bro ya kan yang pengen main nih yang pengen main, apa yang kalian lagi gunakanlah uang lebih atau menggunakan uang kenapa ya. lenyap? Jangan menggunakan uang kebutuhan rumah ke tangga atau uang makan, ya, ya, jangan ya, ya. Karena ini untuk mengisi waktu luang anda aja, ya, ya, untuk mengisi waktu, waktu luang anda dan bermainlah santai, bermain santai, salam, dan salam ya guys. Jangan main back back terlalu amat Oke ya. Terus planner, apa rungkat dan lainnya itu sebetnya jangan ini salah nih ya. Oke di sini dan masih belum mau guys ya. Terima kasih banyaklah yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Nah, جيم terus dan semoga kalian JP ya yes, ya. Dan untuk yang sudah subscribe atau support channel kita, terima kasih juga. Dan sini aku sudah mau habis ya guys ya, ya, sudah mau habis Ya, ya gitu ya guys ya See you next time ya, see you next time Semoga profit, salam sinasional dan bye-bye Thank you guys ya, ya.